sebentar saja izinkan aku duduk denganmu sebentar saja merenung bersama sebentar saja ayo jalan berdua bercerita tentang lika-liko kehidupan sebentar saja Izinkan aku menggenggam tanganmu sebentar saja, merasakan hangatnya suhu tubuhmu sebentar saja, lalu izinkan aku memilikimu sebentar saja, merangkai hidup bersama motong kue menukar cincin sebentar saja setelah itu izinkanlah aku menjadi ibu dari anak-anak kita sebentar saja sebentar saja jadikan aku Wanita paling sempurna di dunia. Menikmati masa tua dengan keluarga yang sangat bahagia. Sebentar saja. Dan nanti saat kita menutup usia. Biarkan aku menggenggam tanganmu di atas ranjang. Sebentar saja Kita ingat masa-masa indah kita Sebelum malaikat mengambil sepenuhnya jiwa kita Sebentar saja Ayolah Biarkan aku bahagia Bahagia karena kamu ada Sebentar saja Kalau hanya dalam imajinasiku Sebentar saja